Gejala Penyakit Sipilis Tingkat 2 Gejala dari penyakit sipilis yang muncul pada manusia mulai terlihat sesuai dengan tahapannya. Terkadang, penyakit sipilis ini akan terabaikan karena gejalanya yang tidak terlihat pada tubuh Anda. Pada tahapan kedua ini, gejala yang ditimbulkan oleh penyakit sipilis bisa timbul dan menghilang tanpa disadari. Namun, ada juga yang merasakan ada luka pada tubuh mereka saat penyakit Sipilis sudah berada di tahapan kedua. Luka ini bisa terasa sakit dan tidak. Letak luka karena Sipilis pun juga berbeda-beda pada setiap orang. Ada luka yang terlihat dan mudah untuk diobati. Sebaliknya, ada juga luka yang tersembunyi di dalam tubuh dan perlu penanganan khusus. Jika luka tersebut tidak segera Anda obati, baik dengan obat-obatan herbal ataupun dengan Anda pergi ke dokter untuk mendapatkan obat. Terkadang, luka tersebut bisa menjadi lebih parah dan menyebar ke seluruh tubuh. Gejala lain jika Anda sudah memasuki tingkat 2 terserang penyakit sipilis, Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sistem imun Anda akan menurun. Hal ini biasanya ditandai dengan Anda merasa seperti sedang mengalami sakit biasa. Namun, sakit yang Anda derita bermacam-macam. Seperti Anda sedang terserang kompilasi penyakit ringan. Perubahan pada fisik Anda pada saat sifilis sudah berada di tahapan kedua pastinya juga akan mulai terlihat dengan mata telanjang. Biasanya, jika terdapat luka yang berada di kepala, bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Penurunan berat badan yang tidak wajar juga bisa terjadi karena nafsu makan yang hilang. Bahaya Sifilis Tingkat 2 Penyakit Sifilis yang sudah berada di tingkat kedua atau tahap sekunder ini bisa menular kepada orang lain Oleh karena itu bagi penderita sipilis dilarang keras untuk berhubungan seksual dengan orang lain selagi penyakit sipilis yang mereka derita masih belum bisa untuk disembuhkan jika penyakit sipilis sudah berada di dalam tubuh anda selama lebih dari dua tahun lamanya biasanya Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis masih ada di dalam diri Anda. Namun, bakteri ini sudah tidak bisa menyebar ke orang lain. Malahan, ia akan mulai menyerang seluruh sistem tubuh yang ada pada diri Anda.